Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat. Les, lari manapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian. Di Pativia akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah persahabat leslie dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya kita ke kabar dan keunggahan pertama. Ada kabar spesial tentunya buat kita semua para fans. Kita lihat persahabat ya keunggahan pertama. Di sini ada sebuah postingan yang sangat luar biasa cute persahabat ya momen ketika lamaran idola kita lesti dan setibila lesti bisik-bisik manja kepada. Rizky Bilar lagi membicarakan sesuatu, bersahabat ya, membuat kita semakin bangga dan bahagia melihatnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan untuk les di Rizky pilar Bilar. Persahabat, ya doakan terus untuk rangkaian pernikahan mereka. Mudah-mudahan selalu dilancarkan dan disukseskan. Amin ya Robbal 'alamin. Berikutnya, kita lihat persahabatnya, keunggahan selanjutnya yang mana ada momen spesial. Tentunya meeting bersama dua bucin sangat luar biasa Makan disuapin persahabat Aduh terposting Terlihat persahabat ya Dede Lesti sedang suapin manja Rizky Bilar Luar biasa Memang tentunya pasangan ini selalu membuat kita bangga dan bahagia persahabat ya Doakan selalu mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar Unggahan tersebut juga telah direpost kembali oleh Hagun Sendal Putih Adeskor Bilar ada kalimat caption yang dituliskan persahabat ya Kalau sama mereka harus siap ngontrak Pokoknya soalnya dunia milik berdua Wow <gobos> Luar biasa persahabat ya memang Tentunya melihat kemesraan kekiutan dari Lesti dan Rizky Bilar Membuat orang-orang di sekitarnya Tentunya ikutan baper persahabat ya Salah satunya Faferi dan Pak Otis Yang selalu melihat kekiutan Leslie Tentunya makin iri Ketika Lesti Suapin Rizky Pilar aduh manja banget, luar biasa persahabatnya. Mudah-mudahan tentunya kebahagiaan selalu diberikan kepada mereka berdua. ya Iya, Robbal 'alamin. sebut banyak sekali komentar hingga tanggapan dari para fans, yakni dari akun Instagram Razi Kardani 2020, mengatakan selama di perjalanan dalam mobil bergandengan tangan, nggak ya mereka pastinya? Tentunya. Tertangkap kamera aja mereka sudah rangkulah, apalagi di dalam mobil yang tidak tertangkap kamera persatunya, pastinya mereka sangat romantis. Dan kita lihat juga komentar diberikan dari akun Mama Husnul 123 mengatakan dalam kolom komentar, Tetap seperti ini, terus leslar selamanya sampai di janahnya Allah, amin. Tentunya dukungan yang sangat luar biasa dari fans Tentunya selalu kompak dan solid Mudah-mudahan kita tentunya bisa menjadi fans sejati Leslar yang sesungguhnya persahabat ya Yang selalu mensupport, mendukung, hingga mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial banget nih Wow tentunya hari ini kita kasih vitamin bahagia manja banget nih persahabat ya Calon suami dari Lesti ini membuat kita semakin terpesona Kegantengan yang sangat yang luar biasa persahabat ya Membuat kita semakin bangga dan bahagia padanya Mudah-mudahan di Jumat yang berkah ini Rizky Bilar dan Lesti selalu diberikan kesehatan dan kelancaran Kita lihat juga keunggaan berikutnya Ada sebuah ucapan doa juga persahabat ya Yang tentunya diucapkan oleh Bang Putra Ini doa terbaik dari Bang Putra Siregar untuk Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan dan mudah-mudahan jadi sakinah mewadah rohman persahabat ya untuk hubungan Lesti rizki Rizky Bilar dalam rumah tangga dan tentunya Rizky pilar bahagia bersama Lesti dan sebaliknya Lesti bahagia bersama Rizky pilar itulah ucapan doa yang disampaikan oleh Bang Putra persahabat ya luar biasa mewakili kita semua for offense Lestler Lovers yang mana tentunya doa tulus diberikan orang-orang terdekat untuk Lesti dan rizki Bilar postingan tersebut telah di oleh akun Instagram Hikmah73 underscore Ada kalimat Gatsun juga yang dituliskan Amin Ya Rabbal Alamin Doa Jum'at penuh berkah Semoga diijabah Allah subhanahu wa ta'ala Makasih Papi Putra Siregar Doa-doanya mewakili doa kita semua Amin Persahabat ya, luar biasa Mudah-mudahan doa baik selalu diberikan dari orang-orang baik dari orang-orang hebat dan orang-orang tentunya yang sayang kepada lesti dan rizky bilar selanjutnya kita lihat juga bersahabat ya ada kabar spesial bahagia dari polisi les larni bu paul ya yang mana menginfokan di sini kita lihat bahwa ada info bisik-bisik manja persahabat ya yang mana tentunya untuk acara pernikahan Lesti dan Rizky Billar kita lihat keunggahan berikutnya di slide selanjutnya persahabat ya dilansir dari beberapa sumber yang sangat valid terkait nganunya nganu yang pertama. Manja, bersahabat ya. Bulan-bulan indang bisung di katong katong bulan kemanjaan para Leslar Lovers. Karena Adina kejut-kejut manja terkait perkewongan sidang sanding. Ulalala Ula-la-la kita indang segera berakhir. Aduh, bacanya aja, aduh. Tentunya lidah bergoyang, bersahabat ya. Ini cute banget. Tentunya kita lihat juga di sini. Ada sebuah info bahagia. Tentunya... Au indang benung-benung bekong jantung. Bu Pol berdebar-debar manja terkait perkawinan Naruto Hinata. Persahabatnya semakin terpampang nyata, kata Bupol. Bupol tindak bisa sebut tanggal manja itu. Bupol tidak bisa tentunya menyebutkan tanggalnya. Persahabatnya, namun tentunya bulan-bulan ini kita akan dikejutkan untuk acara-acara besar. Lesi rezeki bila persahabatnya kita lihat di sini juga ada sebuah kalimat. Beberapa admin heboh tentunya persahabat ya Dinda e, sesuatu yang meriah Ada sesuatu yang sangat meriah di tanggal 2 bulan Agustus Tentunya persahabat ya Ada apakah itu? Tentunya tunggu saja kelanjutnya ditanya persahabat ya Dipastikan awal-awal bulan Agustus nanti bakal hadir Acara kejutan rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Pilar Mudah-mudahan persahabat ya ...kita mendapatkan kejutan yang bahagia, tetap optimis, tetap dukung doakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Pilar. Dalam musim tersebut banyak sekali doa dan komentar dari para fans yakni dari akun Instagram... Ayu 10 mengatakan dalam kolom komentar, amin. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran sampai hari hanya. Luar biasa persahabat ya. Kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram... Desi Damayanti mengatakan, Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, wa ala Muhammad, semoga dilancarkan, dimudahkan segala proses menuju hari ha, apalagi hari akarnya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Luar biasa, bersahabat, ya kita patut bangga bahwa banyak sekali yang sayang, yang cinta kepada Lesti dan Rizki Bila mudah dilancarkan semuanya Dan kita menunggu kejutan itu di awal-awal pulang Persahabat ya Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Tetap patungin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Dan kabar selanjutnya Mungkin ini dulu informasi di siang hari ini Persahabat bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar dan Men menucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh